Oke okay, ini cewek <coughs> a deh polip polip masa putih meng, mengkilap ya. Kalau ini polip Nah ini pipi kan pipi ada maksila kan maksila nah, tulang ininya kan. Rahang atas hijau kental berbau nyeri, nah infeksi pasti di sinus. kene yang tadi eh ya, rinitis ada alergi debu kan, oke sama ya sebelumnya tadi. Yang kalau nanya sel eosinofil ya histamin. Oke ini, Nah, nomor 23. Kayak mana nih, fis? Kita Keywordnya nih. Kalau 23 sama DD pilihan lain. Persepoy-poy pas ditemukan pembukaan oral. kalau bibir lateral kalau bola biasanya unilateral Ya, kanan atau kiri weh. Ya. ya. Nutrismus ini lebih membuka rahang kan? Iya. Kalau sublingual nih lu ini di bawah lidah, ya, jarang dibuka. Bengkaknya nggak kelihatan. Abses ya, abses leher dalam nih kan yang submandibula eh ya, Ludwig kan. Parafaring nih rasanya yang ada mirip ada ada juga abses abses peritonsil itu kan jelas sih teorinya nih iya, kak. itu ya, yang yang keyword papan kalau selulitis ini sih yang infeksi ininya kulit biasanya kan di bagian wajah Oke dua puluh nih tentang pendengaran lagi nih popi kayak mana kalau tipsnya popi uh, ngafalnya triknya mereka ya. ini nggak paham aku ini Uh, ya. Ini karena karyawan biasanya diagnosisnya NIHL. Ini aku udah hafalan Kak. A eh, udah ngerti juga langsung dihafal dari 88 sampai 4 jam. Oh. 88-nya kalau ke atas tuh dikurang di tiga Ke bawah di ditambah tiga kayak gitu. dia. nah itulah. Pakai DB sama jam eh Kalau DB tadi kan. Nah, kita ingat salah, salah satu pangkalnya dulu misal. Delapan delapan ini, data kalau di Hypercast yuk BBS dengan gitu, paling tuh. Nah, kayak tuh lima jam sih, dia pakai bukan empat, memang agak beda-beda tipis lah ya. Anggaplah ini BBS ini kan inget B ini, apa ya, kakak kakak lu ngapalnya pelek mobil ini? Iya, nah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, dari sini agak mudah kita gitu, untuk ngebaginya kayak misalnya 88 kan naik uji popi tadi kan naik tiga ya Pop, ininya 91 kan dua setengah itu jadi jam turun dibagi dua nah kalau desibel ditambah sama tiga kan Nah iya. itu sih trik ngapalnya salah satunya jadi kakek 91 tambah Tiga, sembilan, empat. Ini satu, dua, lima. Naik lagi, kan? Sembilan, tujuh. Satu jam, satu jam, lima belas menit. Dibagi lagi. Nol, enam, dua, lima. Nah, itu contoh-contoh ininya, ya. Salah satu tips ininya. Jadi Mor jadi 88 kan? Yo kalau yang hypercash. Kalau Yo soalnya nilai nilai normal paparan stable dan jam. Nah ini kan. Kalau ya make ini masih Makai 85, 8 jam ya, ya kan? Nah, ya. dia tabel tuh biasanya. Nah, ini contohnya. Ini yang kategori nih kan? Nah. BBS. Ya? Nah, bagi kan 84, 8. 4, 8 Oh sorry sorry, ini 85, 85, 8 delapan puluh jam eh? ya, 8, delapan Nah ini kan bagi dua kan? Itu Kak. Nah, ya dia jamnya dulu eh, B-nya tuh Hati-hati tadi bukan lima jam. Iya, ya delapan ya, puluh jam, 88 ini. Nah naik tiga kan? Nah ini nih kan, kalau desibelnya naik tiga Jamnya, waktunya dibagi 2 terus. Ya. Oke. Nah, itu sih. Ya. Jadi memang ini, 8, 8 jam, 85 desibel tadi kan? Ya, benar sih. 4 jam. Oke. Dibagi 2. Nah, ini 25. Pendengaran lagi masih ya. Uh, tentang telinga nih kayak ini sepakat lah ya 70 tahun usia tua kan presby jadi ya. nah kalau keyboard lain kayak mana nih kalau Tiara ininya ngebet ngededenya dengan pilihan lain presby ya, otosklerosis nah keyboard keyword yang pilihan lain Ngapalah kalian enggak pakai nih kalau ini kan di tempat ramai berbicaranya suaranya lebih keras ya ini ada ada istilahnya ini kan uh, hiperakusis Willis itu rasanya kalau ketemu soal lain ya dia kalau keywordnya itu bicara dengan keras ya? Nah, itu kalau yang otosklerosis nih pengerasan pada ini eh uh, pada nyaman saat ramai. Ada ada keyword juga ini nih, otosklerosis Nyaman saat ramai ya malah, Yo, kebalikan ya, justru eh. Pengerasan tulang. Ada ada ininya, otoskopi nih. Keyword otosklerosis. Itu ada ininya, nyawa, ya. Tini saya berdenging, sama ada apa tuh gambaran otoskopinya dulu. Swartzer apa ya? Swartzer, bos saya ini agak... Nah, ayo, gambaran tanda suar se, ya. konduktif. Nah, itu kalian ingat, ini pernah keluar di IT, ini, nih. ya, mana tahu bangsa alamoh dikeluarkannya kan? Ini termasuk ini juga memang sebenarnya kasus langka kalau kenyataannya, ya, tulik konduktif, eh, kutu novelan. Nah, dua nah, mastoiditis, eh toy itu kan tulang pembentuk kranium Nah, itu dia radang, makanya dia ada intrakranial, komplikasinya ada yang intrakranial. Oke. Okay. OM otitis media perforasi jebol ya, perforasi batu. Okay. Oke, okay, ini detritus. Detritus disfoni. Kenapa nih kita pilih yang kronik, Aisyah? Kira-kira kalau biasanya yang kronik ada kripta melebar kak tonselnya. Oke, okay, ya itu harus diingat ya, kripta melebar. Kalau yang kronik, kalau difteri ini sudah membran nih. Sudah membran. Nah, ini putih keabuan ya, keywordnya ya. Otomikosis ya, jamur. Putih abu karena dari ininya hifanya. Ya. Nah. Ingatlah niger ya, niger nih wong negro eh ya. asal usul katanya. Makanya gelap kehitaman itu. Ya. Koloni kehitaman ya. Nah ini. Kalau kandida putih ya. Omega Oke ini keywordnya dari gigi ya, dentogen, regio inferior mata maksilara hangat atas maksudnya. Oke. Oke ini edukasi perforasi ya. Yalah nih, jangan masuk banyak, jangan berenang lho, kan. Oke ini tes garputala lagi. Konduktif saja, ya. Dia kayak super lateralisasi akut, kanan, ya. lateralisasi yang sakit, ya. Tadi kan ya. sudah diperiksa. Oke, okay, ini. Pawas apa ini? Pawas. Retraksi itu keywordnya, ya. Omah stadium satu. Ini, apalah kira-kira. Dia, dia kalau Oma kan ada ini. Di premis. Oma apa? Restrukturasi, uh, kan? Reporasi. Perporasi. Bulging, ya? Juga, ini, retraksi sini kan baru, ini kan? Petarik, ya, dengan kan? Seperti so, awal. Iya. Stadium Oma itu eh? ya. Yeah. Stadium Oma. Otitis. Yeah. Media akut Ya, dia baru oklusi tuba kemungkinannya. refleks Memendek. Nah suram ya. Nah menghilang. Udem. iya bulging beda ya. Gak ada. Kita jelasin ya. Atas kopi. Hmm. Oke ini hafalan lagi ya. Nilai normal ini. Ambang 95 decibel. Derajat sangat berat ringan nah kita nak ngebuat ininya nih nah jakmano kira-kira kalian harus ada ininya nih jembatan kelantainya nih kalau pas nak hamin dua kakek ngapal nah ini enggak ada yang ngapal kak yang main main kak lah ikhlas deh kalau kalau dulu kak kak main emang, kak. Gak lah. baru kelantainya galak baru belajar kak Iyo kalau kalau ini kan makso ya eh. kita nih sekarang kalau di sini serbo salah. Kalau nak kita apal ke dari tentang ini beda-beda. Ini 15 kan ringan ini ya? 40 kurang 25 kan. Yo. 15 angko. Yang besar-besar besar lah juga. Iyo ini kalau kalau dulu Kakak ngapalin ini. The sauce the sauce togu. Togu ini kan menbolak kaki Adebayor itu kan nah berhubung di bayar Togo Togo apa ade bayar nih saus Saos kan saus tuh merah ya warnanya kan nah merah nih kan seragam Arsenal dulu kan nah kalau nggak lu ngapal itu yeah. nah maksudnya siapa mainnya ade Adebayor Immanuel Adebayor nih negaranya negara togo Nah jadi kalian apa tuh lima empat puluh kan SS nah agak-agak makso sih ini nih nah itu 55, 70, 7090 ini ini memang enggak kate ini sih kalau kalau kalian punya yang lebih mudah uh, ini ya, apa apa-apa mau pakai yang tapi kalau kakak lu ujiannya pakai ini ngapal ini nih, Pakai jembatan Kledai lah ini, ya. Kalau nak kak, belum ketemu pakaiin dulu. Ayo, untuk sementara, ya. Saus merah. Merah iya, ini kan Arsenal kan, The gunner Baju homenya tadi iya. kan. Aduh, kurang lebih kayak itulah. Iya kan. negaranya, ya. Ringan 2540, 4, 4154 44154, kan. 5569. Sebenarnya Iya, pangkal pangkalnya Nah itu tadi. Nah itu contoh. Ya. Yo, contoh tipsnya itu. Ya. Ringan, sedang, sedang berat, berat, sedang Kayak kalau ini kan agak merancun ini kan. yang sangat sedang, kan? sangat ringan. Nah itu. Padahal di sini ada sangat berat kan. Ya? Kalau bapak. ringan sedang berat, enggak pulau kan? Ininya nih. Ngejebak memang klasifikasi ini tadi nah okay, ini. Parau, eh empat eh suara parah weh Oke okay lah nih dari laringnya wadi kemungkinan laringitis laringos indirect nah laringitis akut beda indirect sama direct ya eh. yang indirect ini kan pakai cermin itu tuh ya kalau direct dia pakai yang kamera, eh? biasanya di ini, THT itu, eh? di spesialis yang rupanya. Nah ini sering muncul juga ini kalau TOTU jenis-jenis foto senen ini. Kalau popi ada ini ada? Ada cara ngapain ini beneri walaupun nah, mau pc kak pc apa nah, PC mau enggak. pc yang mwfc kan mau pc ininya yo ini waters ini Ad ada slide kita kita cari dulu ya yang tadi tuh kakak tuh terlihat ininya apa yang dia slide jenis-jenis lawan ininya MWFC. m -nya ini apa tuh? W-nya waters kan? Cut well. Iya, waters. Ya, frontal. T. Nah, ini lah well. nah, ini deh. Yang banyak ini. Nah, Stanford. oblique. Ya, MWFC eh? oke ini yang water mau PC, ya. Yo. mau, mau nih maksudnya maksila nah. kita pakai water kan sinus maksila mau kan? ngetipun dan juga mau PC ya iya PC padahal PC oh frontal kan frontal kalau well ethmoid ethmoid sinus kan maksilaris mau PC nah kalau lateral lateral nih biasanya segalonya kan ya tiga lagi iyo frontal etmoid, sphenoid itu eh. submental airtag yo mbak bayangannya tahu mennya maksila sphenoid sinus yo ini yang lengkap lateral eh lateral 4 mentoviel oh oke okay, itu dari gambar-gambar ini -gambar, Yo, mau FC boleh lah tuh frontal cut well eh. lateral yang lengkap ya eh. seperti okay, ini ya kalau yang sebelumnya tadi apa ya. abses leher dalam Rinitis sudah ya kita bahas ya. Rinitis, Rhonson, omeskanie. Omeskanie jarang sebenarnya. Yo ya, tapi, ya ini mastoid ya. Eh. Mastoid, putih ke belakang telinga ya. Lokasi ini lah. Ini agak nalar anatomi lah, sebenarnya anatomi neuro neuro juga. Kalau meningitis ada meningielle, selanjutnya langsung meningielle, MSK, abses suprasternal, infiltr parafaring. Iya sampai, woi operasi operasi lengkapnya nih. Nah, ini ini ini sering ini kita loncat ke sini dulu be, ya. oke okay, ini agak tricky ini 70 ini, tiara kayak mana tipsnya kalau dapat soal 70 puluh nih, kayak ininya atau Aisyah juga. Kalau jembatannya kayak mana, ya. Kak Aisyah? Bergelumpung biasanya kalau epoxy Ya, gampung ini ya, epoxy ini ya. Kalau Oma angkut, ya, tidak jelas ya. Um, stadium apa kan? Sukuratif tadi yang bulging tadi kan? nanah ya. ya. Oke, itu, yuk, yuk, nih. Ya, kalau kronis tengah nangkep beda dari onset ya, nah itu, nah ini gambaran, kalau FUC tadi, ya, air fluid level, gelembung-gelembung -gelembung full of fluid, air bubble, gelembung, ya, gelembung udara, ya, pipa grommet, ya, eh. jadi ininya, tata laksananya biar mengeluarkan cairannya, gitu. ini 71 nih penting juga kan podcast nah 71 apa ni coba pause nak cerla ya ini nyapese dia bari luar ya? ditarik ya oke okay. nah, Oke, okay. tadi hitam. Nah, sudah tadi sempat ketemu gitu. Keyword-nya apa nih? Dari ininya nih. Pop, popi apa nih popi? Eh, uh, otomikosis, bintik-bintik kehitaman tuh aspergillus, uh, newspaper. Yo ini ya ingat keme agak rasis sih ini-nya nih hitam negro kan negro tuh negro yo negro nih itu ya keyword ini-nya nih karena tadi ada ada juga yang jamurnya nih apa aspergillus fumigatus nah hati-hati yang di foto yang awal tadi agak ngejebak deh ya kalau cuma ngapel aspergilusnya, beh. Di slide berapa tadi? Ini nya. Ya kita next, beh. Pokoknya yang nigernya itu apa ini? Oke, ini oma, oma nase, sering nah. juga nase. Ini, effusi, eh. effusi, hiper. Super ya. Okay. benikna, malikna yang berdasarkan tadi, perforasi sentral atau atik, ya, yang sentral, benikna, Perif perifer, ini, Malikna. Oke, okay, tujuh empat, uh, tiara. Nah, kira-kira apa nih, keyboard sama jawabannya, tiara? Atau Aisyah lagi Pak Jawa? kayaknya gangguan ringan, biarannya. Sedang berat, ya, Kak. Terus-menerus setiap hari, dalam seminggu terakhir, sampai mengganggu konsentrasi. Hmm. Kebutnya dari ini apa aktivitas sehari-hari ini, ya, sedang berat. Ada. Kalau ringan sih belum sampai, belum sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, ya, klasifikasi ininya memang. Kalau persisten dengan intermiten nih dari kekambuhannya, ya. kalau intermiten tidak selalu tiap hari, ya. Ya kalau di sini kan terus-menerus kan, keywordnya nih. Ya, dia jadi dua diagnosis, ya, diagnosis kekambuhan sama keparahan yang tadi. Oke ini tentang ini ya difteri ya. Ada es hmm. ya ini yang tadi kripta menebar tonsil saya sering ya, ini cari dulu ini ya tes pendengaran anak emantum Oke, ini yang kasus tadi anak, ya. Bera, yo anak nih berah kalau di RSMH tuh Daft daftar Bera, dulu yo ini nih untuk ini kan inti saraf dulu kan? oke kalau ini 80 ya, yo dia brain evoke respon Auditory kalau kalau ini kalau dulu di RSMH itu dia berah ini kan untuk ini balita sebenarnya, ya. nah. terus kaget kalau dia pernah juga timpanometri ini dipakai kalau di RSMA itu dia untuk mengukur derajat kerusakan membran timpani. Nah ini nih dia timpanometri ini dia untuk OME itu biasanya tuh, ya. jadi OME itu saya di ini dicek yang efusi tadi di ini di jingok derajat kerusakan membran tipaninya ya. Nah, itu ya pendengaran anak ya Oke. Bera nih Nah akustik akustiknya ini dia dua hari ya berdasarkan umur ya nih nah Bera di atas tiga bulan ini biasanya yang untuk dugaan rubella itu biasanya di ya. kalau Ibunya torchnya positif Nah kita langsung screening biasanya tuh. Konsul ke Dari neonatus konsul ke ini Apa tuh Bagian auto, otologi Biasanya tuh, nah, tuh. Kayak ini Ton telinga kan Hematum ya. hematom auricula kan? Kita Filter dulu coba ini yang ini tadi ya betul mimisan masif tadi yang ada onko tadi ngebedain sama knf ya angin fibroma ya usia onset oh. uh, masih anak biasanya tuh. oke ini nah ini yang hati-hati kayak yang soal kemarin tuh ada ngejebak ya. ada yang ramsaihan sama Neuralgia posherpetik oh kan, yang kulit kemarinnya. Nah, kalau yang diteati masih, masih ini dia, masih lebih jelas ini. Ya. Ya, cuma sayhan kan. Nah ini nyari bintik vesikal, ya. besar eritem preauricular, retroauricular. Nah ini, bintil-bintil ya. ini ya. Nah, gangguan paralisis ada nggak? gangguan daripus kayak? kalau kalau ini kan, ya dermatomalnya itu, ya kalau zoster nih kan biasanya kan vesikal ya. nih riwayat, ya cacar saat kecil, ya zoster kan. ya gangguan saraf belum, Mbak? sudah ya? sama siapa? dia dia hidup di ganglion itu, alnya kan? setelah dia sembuh dari cacar kecilnya nih? Dia sebenarnya yang si virus tadi itu mengalir kayak ini, corno corno anterior apa, corno posterior gitu. di ini nyatakan aktivasi lagi, nah itu lah jadi nyari-nyarinya, ya, terasa nyarinya nih, tapi kalau tool sensor ini oral, tidak, saya rasanya, you ya, pain, rest nah. Oh ear ya, nervus spasialisnya udah. Ya. LMN, lower motor neuron. Berarti bersifat ini kayak lumpuhnya itu ya. Oke ini, pasien ya, nah, itu kortikosteroid ya, gabapentin. Oke ini. Nah, korpal korpal ini bekal di IGD nih, penting juga ya jadi kalau kalau nah kayak ini kan masih hidup ya kita mati ke dulu nah analgesik lokal serangga mati lakukan ekstraksi hati-hati ya lalu dia kaget kalau ekstraksi masih hidup kan woi bahaya tuh tiba-tiba dia ngamuk kan kakinya ngerobek si gendang telinga nah itu makanya harus mati ya aduh lagi nih korpal yang lintah itu nah kalian pernah ketemu soalnya hype kia apa ini Itu hasil gua korpal lintah Ininya nih. Eh, uh, pernah brand. Ketemu kalau ini. Korpal korpal nih agak khusus ini nih. minta make apa lagi kira gitu? Tembakau Eh. Oh. Yo, kalau ini nih, tembakau. Rokok itu eh ya. tapi rasanya kayak di kuping kok di hidung rasanya nah itu giat giat ininya ya lo sama yang adok pakai hook itu nih ekstraksi omsk nggak lalu meringitis. Nah ini, ya. Ini hati-hati kalian kalau berdasarkan jenis benda, ya. Nah kalau ini kan biru mengkilap, ya. biru bulat. Nah kalau bulat, dia harus pakai pengait ini ya. Jadi jangan pakai yang. Jadi yang Um, pakai yang pinset dia susah ya. Apalagi dia rawan pecah jadi dia kalau bulatnya harus nak diputar itu atau jangan pakai hook ini ya. Nah itu ya alat ininya nih. HT ini. Oke, ini agak ngacak memang dan bagi bagi ininya Tuh liberal ini su sakun Nah, prinsip pengobatan hati-hati ini ya. Kayak ini ngejebak ini soalnya nih. Otitis retraksi, nyeri telinga, tidak ada cairan yang keluar ya. Batuk pilek sebelumnya. Oke, batuk pilek jadi itulah ada tempat untuk dekongestannya. Ya. Dia jadi batuk pileknya ganggu tuba tadi ya. Kira-kira Ngapalah -kira ini Aisyah Nggak dipakai ini anti Kalau menurut Aisyah Alasannya apa kira-kira Histamin maksudnya kan Alergi itu kan Iya kak Biasanya untuk Alergi pilek kan nggak? Untuk ngatasi sumbatan itu kan kak Maksudnya itu Iya ini Agak Agak ini Ngejebak ini Karena apalagi kalau kalian di puskes tuh biasanya misalnya puskesnya cuma ada karboglycerin penoglycerin nah sudah jadi itulah resep luar lah biasanya itu ya kalau resep luar nah, nah apapun jenis ini dia lengkap ya tuh otopene biasanya ada antibiotik ada analgetik ada dekongestannya udah dak pusing-pusing lagi tau apa nak otitis eksternal apa ini? sih kalau kalau THT ini di Puskes memang ada obatnya tapi terbatas. Nah ini keyword juga nih lima delapan hati-hati ya. Teriak se, ya. ini ada tigo jadi berdenging, tinnitus, tulis sensori neural. Sama vertigo sebenarnya tuh, pusing berputar. Nah ini keywordnya juga. jadi ini ini, ini galak ngejebak ya. Vertigo Central, Perifer, seolah-olah dikasihnya tuh kan, gabirinitis, BPPV. Mas berapa? Eh. Oke nih, kayaknya lumayan lah ya, yang, yang lain memang sebenarnya penting ya. Tapi yuk. Kalau yang sering-sering yang tadi lah. Nah ini yang 89 ini ada variasinya lagi ya. Kalau untuk yang. Ini tadi yang sejenis ya. Amang batas tadi. Ini abses. Oke jenis-jenis abses nah Kita review lagi ya. Retrofaring ya. Nah ini ya. Dentogen dari gigi tadi ya. Metro para faring ya. Oke. Okay. Ini CT scan oke audiometri sih audiometri ini jarang sebenarnya tapi kalau hyperkese paling kalian kayak gak dapat ini ini suara petasan kan tuli tole konduktif ini kemungkinannya tanpa gap nah tam sign nih apa ada juga ini keywordnya peglotitis ya. cek jempol kan tam Oke, okay. ini nah hipertrofi adenoid ini nomor seratus nol, antara uh, tonsil, nah ini ya. infeksi kohol, oke, okay. yalah iya e, ininya besok kita bahas Insya Allah beda ya beda oh ya, beda ya. anak ini Insya Allah sesuai jadwal -jadwal, ya. jam 4 ya, yes. ya Kak. jam Oke. 4 boleh Kak iya jam Basta. 4 ya Buka MPPD hari hari tanggal 15 ya bukan 29 21, 21. 20, 22 oh, Februari ya Oh, ini. Insya Allah, besok lagi jam empat. Ya, ini mudah-mudahan inilah. Kalau bedah berapa nih? bedah nih bisa lah, insya Allah. habis. Eh. Kalau Bedah insya empat ratus insyaallah santai ya ini nya selesai ya, yeah. ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh